Hai, hai, hai, kembali Kesejahteraan kaum yang yang ingin oleh oleh kekuatan yang Yang ingin mempengaruhi mempengaruhi dan kekuasaan kekuasaan menguasai menguasai yang yang mereka inginkan, tanpa Tanpa apa yang yang menjadi hai, kaum akan melawan kalau sampai terjadi revisi undang-undang ketenaga kerjaan yang merugikan kaum buruh. Siap melawan, siap melawan. Yang kedua, kita ingin memastikan menyampaikan pada DPR dan Presiden Republik Indonesia yaitu menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. Kenaikan iuran BPJS kesehatan. Khususnya kelas 3 akan mengakibatkan daya beli turun daripada masyarakat dan kaum belitung. saya ambil contoh, misal, misal naiknya kelas 3 jadi 42.000 rupiah dari 25.500 rupiah. 42.000 rupiah satu bapak satu ibu tiga anak, berarti 5 orang empat puluh ribu rupiah kali lima orang berarti dua ratus berapa? Eh burung bisa matematika ya? berapa coba empat puluh dua kali lima? nilainya lima semua lagi juga dua ratus sepuluh ribu rupiah. bagi orang Jakarta yang mungkin mungkin ya upah minimumnya katakanlah 3,9 juta, atau ada pedagang martabak pendapatannya 3 juta, ribu rupiah itu mungkin memang berat, tapi masih bisa dibayar. Kira-kira cuma lima berapa persen ya? sepuluh 210000 itu kira-kira hampir kurang lebih uh, mendekati 8 persen lah, 7 persen. Dari gaji atau pendapatan tukang martabak 3 juta. Kalau orang Serangan, orang lain, orang harmahera, orang Subang, orang dari mana lagi ya Mamuju, orang Banjarmasin, $210.000 dengan penghasilan satu juta berarti 21 persen mereka tidak akan mampu. Artinya mereka akan mengeluarkan 200 Mereka mengeluarkan 210 ribu rupiah, habis hilang hangus, dan mereka tidak punya kemampuan, artinya daya belinya turun. Oleh karena itu, saya mau tanya ke kawan-kawan, dulu kamu di depan gedung ini juga, tanggal berapa? 28 Oktober 2011, ini di depan gedung ini juga, kaum baru, kaum baru, hai hey, kaum baru! 1 Oktober 2011 Di depan gedung ini juga nih, depan DPR sampai jam 2 pagi Bahkan kita robeskan terbang Karena DPR belum mengesahkan juga Undang-undang DPCS -undang pada waktu itu Alhamdulillah Perjuangan kaum buruh Akhirnya disahkan undang-undang DPCS -undang Hari ini Hari ini Perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia Dan gerakan mahasiswa pada waktu itu Ingin dirapat kembali dengan menaikkan iuran BPJS, saya mau tanya, ikhlasnya iuran BPJS naik? Oh, kali lagi teriak yang keras, ikhlasnya iuran BPJS naik. Karena itu siap berjuang, A -a -a. yang mau berjuang angkat tangannya, yang mau berjuang angkat tangannya. Pasti tahu itu yang di belakang, yang mau berjuang.